Baik, Saudaraku, inilah video yang viral. Ya. Video ini viral dan saya Monitor di banyak grup WA, termasuk di TikTok, termasuk di YouTube, di mana-mana viral video ini dengan berbagai statement rakyat Indonesia. Ada yang menyalahkan brimopolri. Kemudian memuji-muji tentara. Ada juga yang menyalahkan tentara dan memuji-muji Brimob Polri. Baik, di sini saya akan bicara, saudaraku. Kami bagaimanapun saya pernah menjadi komandan di tentara. Dan pernah juga dalam kepemimpinan saya sebagai perwira. Ya pernah juga terjadi ribut salah paham antara TNI dan Polri waktu di Madiun 501 tahun 2000 ini tahun 2001, tahun 2001. Di sini saya mengatakan saudaraku, ini permasalahan di lapangan terkadang ada salah paham atau ada prosedur yang salah. Dalam hal ini, sering orang bertanya. Pak MPS kan mantan tentara, bilang siapa? Saya bilang, dalam hal ini tidak ada yang saya bilang. Kenapa saya di sini tulis Oknum, TNI maupun Oknum Polri? Saya tulis Oknum. Oh, Karena kejadian ini tidak mewakili TNI maupun Polri. Kejadian ini. Ini terjadi di Aceh. Tapi ada nilai yang positif saya ambil di sini. Kejadian ini. Yaitu baik dari oknum TNI maupun oknum brimopolri-nya masih bisa menahan diri, tidak ada yang melepas tembakan. Ini nilai positif yang sambil kalau dulu, udah bunyi itu suara tembakan. Dulu dulu, permasalahan yang yang jelasnya ini. Biarkanlah diselesaikan oleh internal satuan masing-masing. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan TNI yang masih aktif, rekan-rekan Polri yang masih aktif. Ini bukan kejadian yang baru kejadian seperti ini, tapi beberapa kali kejadian hal yang serupa. Agar jangan terprovokasi. Ada aturan yang berlaku di internal, masing-masing, baik di maupun Polri. Dan ini akan pasti diproses, pasti ada prosesnya. Ya. Yang jelas sekarang sudah berubah. Tugas Polri adalah di bidang keamanan. Dalam negeri, tugas TNI adalah pertahanan, sama-sama bertugas untuk NKRI. Namun, terkadang TNI maupun Polri bersatu untuk menjalankan tugas bersama. Sebagai contoh, di Papua, Satgas TNI maupun Satgas Polri melaksanakan tugas bersama untuk menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah Papua. Nyekam beberapa kegiatan TNI Polri saya selalu lihat. Ya. Tapi kejadian yang seperti ini, biar kalah internal satu masing-masing selesaikan. Jadi saya juga memohon selain kepada rekan-rekan TNI yang masih aktif, maupun polri yang masih aktif, agar tidak terbawa emosi terkait kejadian ini. Yang kedua, saya juga berpesan dan berharap kepada sahabatku rakyat Indonesia, agar tidak perlu membung -bung -bung permasalahan ini. Tidak perlu membela tentara kemudian memoyokkan polisinya. Tidak perlu membela polisinya kemudian memoyokkan tentaranya. Jadilah warga negara yang baik. Jadilah rakyat yang baik. Caranya bagaimana? Tuntut mereka semua untuk bersatu bersinergi. Itu tuntutan kita. Sebagai rakyat sebagai rakyat yang berbayar pajak kepada negara dan negara memberikan gaji kepada aparat baik TNI, Polri, pns dan seluruh abdi negara tuntutan kita itu tuntut mereka bersatu tuntut mereka bersinergi bukan malah membela yang satunya membenci yang lainnya tidak bisa begitu karena doktrin TNI maupun doktrin Polri tidak ada memperbolehkan aparat TNI maupun Polri itu bersih tegak. Biarkan ini berjalan secara alamiah. Apapun yang ada di video ini, ya salah, ya, salah. itu kami sebagai rakyat melihatnya. Masalah kalian A, siapa yang benar, kalian siapa yang salah itu urusan kalian di internal TNI selesaikan itu. Bukan rakyat yang menjustis, bukan. Bukan rakyat yang boleh berbicara ini yang benar ini yang salah, tidak bisa. Biarkan hukum. Biarkan proses hukum berjalan. Kenapa ini terjadi? Namun permasalahan ini bisa segera selesai dan tidak menjalar ke mana-mana jiwa korsa itu sangat penting tapi bukan untuk jiwa korsa saling ribut sesama aparat bukan itu sekali lagi masalah kalian siapa yang benar siapa yang salah yang oknum ok baik tni maupun polri yang ada di video ini biarkan itu diselesaikan internal kami rakyat Indonesia minta TNI Polri terus bersinergi walaupun ada sekelompok kecil orang menginginkan kalian wahai rekan-rekan TNI maupun Polri ada sekelompok kecil orang yang ingin kalian ribut? Ingat itu. Ini saja. Mudah-mudahan ini tidak melebar. Dan bisa diselesaikan. Dengan baik. Dan semoga baik TNI maupun Polri. Tetap fokus menjalankan tugas masing-masing. Yang diberikan oleh negara. Baik sebagai alat pertahanan di TNI, maupun sebagai alat keamanan di Polri. Bersatulah kalian, itu tuntutan kami rakyat Indonesia. Semangat, TNI-Polri bersinergi. Didukung rakyat Indonesia mantap. Bravo TNI, Bravo Polri. Brav rakyat, NKD Harga Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka